Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Mercy Andy uh, Saya adalah guru pembelajaran atau guru bahasa Inggris di SMK Pesisir Samboja Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kutekarta Negara Provinsi Kalimantan Timur Dan sekarang saya akan mempersembahkan ekosistem pendidikan dan pembelajaran saya SMK Pesisir Samboja Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mercyya Andi dan saya adalah guru di SMP Pesisir Saboja Pada kesempatan ini saya akan mengimplementasikan pemahaman saya terhadap yaitu budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 5 tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya menerapkan dua implementasi yang pertama adalah penerapan dan pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas Yang pada kali ini saya terapkan di kelas 11 Asisten keperawatan SMK Pesisir Samboja Kemudian yang kedua saya berbagi pengalaman Terhadap rekan-rekan saya sesama guru di SMK Pesisir Samboja Dan juga dihadiri oleh SD IT Pesisir Samboja SMPIT IT Pesisir Samboja Dan juga ada dari guru tamu dari SMK di Diponogoro Samboja Baiklah Mungkin bisa langsung saja ke penerapan atau pemaparan implementasi pembuatan dan uh, pelaksanaan keyakinan dan kesepakatan kelas. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, ini ada satu penerapan yang mau saya terapkan Jadi kita akan sama-sama membuat keyakinan dan kesepakatan kelas Ini kalau bahasa lainnya mungkin kurang lebih kayak peraturan ya, Peraturan, kalau peraturan sekolah yang dikonversi Cuma mungkin biasanya kalian tahunya cuma peraturan sekolah Tidak ada peraturan kelas kan? Nah, peraturan kelas dan ini bisa dibilang keyakinan dan kesepakatan itu peraturan kelas cuma di sini konsepnya pembuatannya ini kita buat secara bersama-sama ya. jadi di sini saya ada stikinot jadi saya bagikan satu orang satu tugas kalian menulis satu kalimat sederhana kira-kira apa yang layak untuk dijadikan keyakinan dan kesepakatan kelas yang cocok dan bisa kalian terapkan agar kondisi kelas jauh lebih baik baik dalam pembelajaran maupun dalam umum dalam kelas ya dan biasanya diisi dengan hal-hal atau uh, arti universal. Universal ada yang namanya kebijakan universal kewajiban universal salah satu saling bertolak royong ada kaitannya masalah dan masalah kedisiplinan gitu ya kemudian juga masalah uh, bahasa cara berbicara dan sebagainya ya oke silakan satu list untuk menuliskan nanti kita akan kelompokkan dan kita sepakati apa yang akan dijadikan keyakinan yang kesepakatan kelas ini kita buat peraturan di kelas ini kan pak yang enggak boleh apa ya? ya itu saja dulu satu, satu. Satu, satu, boleh, boleh lebih dari satu, boleh lebih. Boleh lebih, satu. satu. satu. nanti akan kita sepakati <tuk> jadi nanti uh, harapan saya, harapan kita sama-sama nanti keyakinan kelas yang nantinya akan kita rumuskan itu nanti bisa jadi budaya positif karena yang tadinya, yang kalian sudah menemukan pikiran-pikiran kalian di kertas tadi ya. karena kita tahu pikiran itu selalu mempengaruhi tutur kata tutur kata pasti mempengaruhi dengan karakter kita dan karakter juga akan mempengaruhi dengan sikap dan perilaku setelah sikap dan perilaku terbentuk, otomatis kebiasaan pun akan terjadi itu yang kita harapkan. Bagaimana sekarang? Uh, mungkin uh, bisa bergantian satu-satu. Type pelint di sini, tidak masalah. Banyak liur. Nanti kita akan kategorikan. Kita akan kategorikan pertama untuk tingkatan disiplin. Disiplin kemudian kerjasama. Oke, okay, di sini nanti terbagi lagi mungkin dari waktu, kemudian di sini mungkin uh, dari pakaian. Oke, okay, saya akan berchange satu-satu. Yes. Membuang sampah pada tempatnya tidak boleh berkata kasar Berpakaian lagi tidak boleh membeli sampah teman Oke Jadi sampai terakhir kayaknya Dan ini masuk ke disiplin ya Disiplinnya berarti masuk di tempat ini ya Terbalik Oke okay, kemudian siswa kelas lain juga masuk di kelas ini Masih masuk di disiplin Kemudian dilarang memakai sepatu ke dalam kelas Kembali lagi disiplin, oke. Okay. Dilarang mengeluarkan kursi di depan kelas, masih bagian disiplin. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Oke, okay. disiplin lagi. Dilarang membawa handphone, tidak membawa kursi keluar benda guru tidak menerangkan. Oke, okay. masih satu kategori. Kemudian dilarang masuk pakai sepatu, dilarang mengangkat kursi. Kayaknya di sini permasalahan sering keluarin kursi. Iya pak, itu ya, terus pak. Dilarang masuk ke dalam kelas selain anggota kelas. Saling kerjasama di dalam kegiatan apapun yang bersangkutan dengan kelas. Oke, tapi di sini ada kerjasama kerjasama dengan kata layong, tidak boleh mengeluarkan kursi, masih sama kursi, oke, okay. poin utama kita kursi di sini ya tidak boleh menikmati pada dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas tidak boleh tidur di tidak boleh tidak boleh memakai perempuan nah, Tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh berbicara, tidak boleh membuang sampah Tidak jari, ya? oh, boleh bicara tidak boleh Saling membentuk menjaga kursi yang telah selalu punya tiket Sepatu tetap berkursus rapi diraksana Oke, okay. masuk ah. ke berarti poin pertama kita sepatu Kursi, kursi. kursi. Sepatu dan kursi, kursi. Oke, okay. berarti keyakinannya mungkin bersepakat Sepakat Agar Sepatu Sepatu Berada pada tempatnya Dan rapi Pada tempatnya Dan rapi Oke okay, kemudian Kursi Sepakat juga Kursi Tidak Berada di luar, di luar nas. Nas. kemudian tadi ada apa? Oke, okay, uh, sepakat lagi, uh, mungkin disiplin di sini. Oke, okay. uh, mendengarkan, mendengarkan. Jika ada yang berbicara. Mendengarkan jika ada yang berbicara ya, Dan itu tidak berlaku untuk Hanya pada guru pada saat temannya pun bisa Dan mungkin ada etika ya Ada etika berbicara dimana pada saat Ada yang berbicara kita mendengarkan Dan pada saat kita ingin Berkomentar mungkin kita bisa Memangkatannya atau kita izin Untuk berbicara Membantu menjaga kebersihan Oke okay. Sepakat Bersama-sama menjaga kebersihan. Oke, okay, di sini saya belum menemukan permasalahan waktu. Jadi kalau saya tambahkan, mungkin kalian bisa sepakat uh, pertama agar hadir ke sekolah sebelum jam pertama dimulai. Ini saja. gue buahnya selalu kasih okay. kita ke kalau masalah waktu. Selalu gitu ya, ya, pakai hadir uh, ke sekolah, cowok, cewek, satu-satu dan seperti itu. Oke, jadi ini kesepakatan yang kalian buat sendiri, ya. Dan itu dari adalah pemikiran kalian sendiri. Jadi saya oh, berarti akan, yang itu udah dianggep dong? Ya. Yeah. Banyak yang tidak masuk selain kelas. Ah, itu nanti ada pertambahan, mungkin Belum bisa kita itu tambahkan itu. di sini. Uh, ya, uh, kan. sepakat juga saling menjaga kondisi uh, kelas secara kondusif. kelas ya, kondusif itu, itu jadinya uh, secara, uh, secara umum, universal termasuk di dalamnya mungkin kita uh, mencegah ada siswa lain yang masuk ya, benar, mencegah, saling mencegah jadi tidak hanya berasanya, saja. Ah, ini untuk kelas ini nah berhubung ini kesepakatan semua jadi ini berlaku ya, untuk ya. semuanya jadi kalian boleh saling menegur temannya, saling nasihatin temannya Jika teman temannya melenceng dari kesepakatan kelas ini ya. Dan nanti jika pun ada yang terjadi, karena ini kesepakatan kalian Kalian juga akan menyepakati jika ada yang melanggar untuk memberikan konsekuensi Konsekuensinya pun sepakat dari kalian Ya, tapi setelah ini saya akan coba buatkan di sekeliling seperti itu Jadi kalian bisa terserah Oke, <SILENCIO> eh, si, si. pakai sepatu, tolong sini dulu Nah, sudah, yang sudah, <SILENCIO> sudah, ya. sudah, ya. sudah. Sudah, okay. sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, saling sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, ya dan itu pertama pertama kondisinya yang jelas ya dan jelas kalian punya tetangga punya kelas ya pertama jangan sampai mengganggu ya jangan sampai mengganggu ke apa, ketenangan orang lain dalam belajar ya. terus kalau ada temannya juga yang merasa terganggu ditanya dulu permasalahannya apa yang begitu pak yang penting kalian tetap mengutamakannya ini tadi karena ini sudah kalian sepakati sudah kalian yakini ya ya. Jadi kursi dari 100 itu sudah fungsinya di sini berada pada tempatnya dan terus berarti. Adil, ini gimana? Susunan lantai kan sudah setuju sama sudah ya. ya. Jadi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nazwaris Aprilia Dari kelas 11 perawatan Di sini saya akan merefleksikan Kegiatan yang sudah kami lakukan Bersama Pak Mercy terkait Pembuatan keyakinan kesepakatan kelas Perasaan saya Terkait kesepakatan ini sudah berubah Jauh lebih baik dari sebelumnya Peraturan yang sudah dibuat telah dilakukan Dengan sebaik-baiknya Kedepannya saya berharap peraturan ini Terus dipatuhi dan dilaksanakan Dengan baik Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah video implementasi atau asistenta saya dalam penerapan pembuatan keyakinan dan kesepakatan kelas bersama siswa-siswi kelas 11 Asisten Keperawatan di Senaproposisi Sambojaya. Dan berikut ini selanjutnya adalah video penerapan implementasi pemahaman atau berbagi pengalaman yang saya lakukan di sekolahan tepatnya di SMK Persisir Samboja bersama rekan-rekan guru dari SMK Pesisir Samboja sendiri kemudian ada dari rekan-rekan guru dari SDIT Persisir Samboja SMPIT Persisir Samboja dan juga tamu undangan dari guru-guru SMK di Ponogoro Samboja silakan menyaksikan pengetahuan budaya positif Uh, kalau ibaratkan kita sebagai petani ya, kalau kita sebagai guru, di sini saya bicara sebagai guru, kita ibaratkan seorang petani, seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Karena uh, kita juga akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman tadi adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ya. Bapak pendidikan kita diajar Dewantara uh, dengan kutipannya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tubuh tumbuhan, seorang petani dalam keingkatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tubuhnya padi ia dapat memperbaiki, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya sebagainya ini adalah analogi dari Bapak Pendidikan Yajat Dewantara bahwasanya guru untuk zaman sekarang, anak-anak kita itu sudah berada tumbuh kembang ya, bahkan lahirnya di masa transisi digital. Dan sesungguhnya bahwa segala jenis pendidikan itu sudah berada pada genggaman mereka untuk saat ini. Jadi tugas guru sekarang itu hanya dalam ranah menuntun. Bagaimana kita menuntun anak didik kita supaya uh, supaya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh dari efek digital itu sendiri dapat terarah secara positif. Dalam konsep budaya pendidikan itu ada tiga poin yang perlu saya sampaikan untuk hari ini yaitu pertama untuk perlunya pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau kalau di dalam sekolah kita punya peraturan sekolah di dalam kelas juga biasanya Wali kelas itu membuat peraturan kelas, tapi di sini uh, di dalam perguruan menengah di dalam uh, konsep pendidikan terbaru ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian restitusi yaitu lima posisi kontrol seorang guru. Nanti juga kita akan dapat gambaran kita posisi kita sebagai guru itu posisi apa nanti akan kelihatan, kemudian restitusi segitu restitusi nanti akan sampaikan untuk tahapan berikutnya kayak langsung ke yang pertama yaitu keyakinan kelas di mana keyakinan kelas itu sendiri yaitu penerapan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebijakan kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku negara bahasa maupun agama contohnya seperti dibawa ada toleransi rasa hormat integritas dan lain-lain yang, yang mana bisa kita terapkan untuk bersama-sama dengan warga kelas atau peserta didik untuk menentukan uh, kebajikan atau keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama jadi keyakinan kelas juga bersifat lebih abstrak daripada peraturan jadi ada bedanya, yang pasti lebih rinci karena uh, lebih <coughs> lebih khusus ya lebih rinci dan lebih konkret, lebih nyata Keyakinan kelas juga berupa peraturan-peraturan universal Pernyataan keyakinan kelas senang biasa dibuat dalam bentuk positif Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas Lewat kegiatan curah pendapat Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu Mungkin dari Bapak Ibu ini juga ada dari SD, IT, Mungkin setelah ini bisa dicanakan program buat anak-anak didiknya membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, apa yang nanti akan mereka sepakati di dalam kelas, apa yang nanti akan mereka yakini di dalam kelas. Jika itu berasal dari pemikiran mereka sendiri, jika mereka berkontribusi untuk pembentukan itu, yang eh, dampak yang terjadi biasanya anak-anak pun akan merasa pernah. Jawab, itu adalah pilihan mereka sendiri <Sukur> ini, uh, nah, ini salah satu contoh penerapannya. yang pakai, <Sukur> saya lakukan di kelas Cuma bisa diterapkan ya, ya. <Sukur> coba pakai player yang lain nah, Nanti kita tanya ini siapa Individual Choose, jadi pemilihan individu Jadi anak-anak kita berikan semacam sticking note, Jadi mereka tuangkan sendiri pemikiran mereka Mereka mau bikin peraturan apa di dalam kelas Mereka mau buat keyakinan apa di dalam kelas Nanti seluruh pendapat mereka Nanti bisa kita tempelkan di papa tulis Seperti ini mereka saya minta untuk menempelkan. Oke, okay, kemudian nanti disitu kita ragu bersama-sama, tetap bersama dengan anak-anak Jadi anak-anaknya juga merasa mereka uh, dibawa, dibawa adil untuk membuat keyakinan itu tadi uh, Oke, okay, dan uh, itu pun uh, bisa setelah disepakati maka bisa kita buat uh, semacam ini uh, ini saya buat panjang memang, karena buat laporan kegiatan Kita percepat saja okay. ini, uh, nah ini yang sudah jadi, kesempatan kelas yang sudah jadi Tidak terlalu banyak, cuma inilah yang ini oleh siswa-siswi kelas 11 Asisten kemerawatan dan mereka sudah punya rasa tanggung jawab sendiri untuk menerapkan keyakinan sendiri dan ini juga kita simbolisasikan dengan penandatanganan secara bersama dan itu juga diterapkan di kelas mungkin bisa dijadikan ini simbol uh, kesepakatan dan keyakinan bersama di dalam kelas dan ini sudah terbukti uh, cukup maju untuk penerapan keyakinan dan kesepakatan kelas itu sendiri di awal-awal bisa tapi pada saat sekarang juga jika tidak ada uh, mungkin ya, ya, ya, ya, ya. lebih mudah lagi kalau di kelas ya, ya, ya. jadi jika uh, anak-anak itu kita libatkan dalam pembuatan suatu keputusan seperti ini otomatis mereka akan punya rasa tanggung jawab lebih untuk melaksanakan jadi kemarin cukup awal, kenapa panjang karena di situ ada perdebatan cukup perdebatan jadi ada siswa yang inginnya seperti ini ada yang inginnya seperti itu abcd banyak jadi uh, dicairkan permasalahannya. Ya ada yang pegang pegang korek. Ya. Tapi memang uh, instruksi dari uh, sana saya juga diberi tugas untuk membuat video itu tanpa pokoknya. jadi full. Jadi kalau saya putar tadi panjang deh. Oke, okay, jadi ini salah satu contoh uh, diharapkan nanti ke depannya bisa diterapkan dan memang ini salah satu hal yang positif di dalam kelas yang bisa kita jarakkan ya, Oke, okay, kita selanjutnya ke ini contoh hasilnya tadi ini yang, yang, yang paling sering yang kemarin sempat diperdebatkan yang ini ya karena memang mungkin di kelas itu, di kelas 12 perawat uh, banyak permasalahan sepatu dan kursi gitu ya. kemudian yang selanjutnya Nah, kita masuk ke bagian restitusi atau posisi kontrol Nanti di sini akan saya putarkan contoh kelima e, posisi kontrol guru ini Dalam satu kasus yang sama Jadi nanti akan ada kasus siswa atas nama Naren yang terlambat sekitar 20-30 menit ke sekolah Dan nanti guru berperan sebagai kelima posisi kontrol ini Nanti bakal kita lihat selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana Ya. yang diharapkan nanti posisi puncaknya itu adalah di manager. oke kita langsung tutup yang posisi penghubung <tuk> Untuk Gua Serindadu Kamu di Serindadu Selalu terlambat Kamu lagi Tidak Tidak lambat. Tidak Mungkin ini yang cukup banyak terjadi di sekolah-sekolah Di -sekolah. kita Di kita juga Mungkin ada ya Mungkin nanti akan ada guni Ngerasa oh, saya seperti ini ternyata selama ini Pikirnya ini aja Gak merah gini ya Gak Murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. teman dan ini juga uh, sering terjadi juga ada guru yang mungkin kayak uh, menganggap murid itu sebagai teman masih dengan kasus yang sama jadi kelima akan ada kasus yang sama. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar, Bu. Ya, sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Iya, kasih, Aman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil Namun perlu diingat, karena ini masih doaman eksternal Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu di sini guru aksennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Manager, kita yeah. manager lagi. Pemantau. Ini adalah posisi yang keempat. Disini uh, sudah mendekati, mendekati uh, posisi sempurna. Masih tetap lagi yang keberanian mengantar langsir pak sampai kali itu ngobrolnya tadinya Naren, apa? Masalah? Terus jadi apa? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus, harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20 dua puluh. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit Iya benar, konsekuensinya demikian Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya Baik Bu Oh bagi semua Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa kerajaan dan ekspresi wajah yang datang dan kendaraan foli. Eh okay, dan berikutnya adalah posisi manajer yang merupakan posisi puncak dan posisi yang sangat diharapkan bisa dilaksanakan ke depannya yaitu dimana manajer itu sendiri adalah salah satu tujuan daripada kurikulum PTK ya dan diharapkan dilaksanakan di setiap sekolah pada setiap, setiap, setiap bulan. <tuh> Tidak ada sekolah Itu Nen. banyak yang Bu Tidak Selamat pagi, Bu Selamat pagi, Naren Maaf, Bu Saya terlambat Iya, sekolah masuknya jam 7 Sekarang sudah jam 7.20 Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu Saya lupa alarm saya semalam Baiklah, menurut kamu Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hmm, menghargai diri sendiri Dan Orang lain mungkin ya, Bu Setuju Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu Saya meyakininya Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Hmm. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Hmm, ada Bu Kata saya, Kak Emma Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Adalah yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren. Terima kasih untuk sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Terima kasih. Posisi Manager adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya Ibu dan Bapak Guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi kira-kira posisi mana yang paling ideal posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid ya, tentu posisi manager posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik pada posisi inilah Guru dapat menerap Disiplin positif yang berpihak pada murid Yang memerdekakan murid Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah Untuk sampai pada posisi seorang manajer Namun, tujuan kita pasti Yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri Merdeka dan bertanggung jawab Semoga penggambaran lima prosesi kontrol Yang telah diperlihatkan ini Dapat menjadi ajak refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke. Okay. Ya, yeah, itu tadi. Jadi uh, untuk posisi kelima, posisi manajer itu sendiri yang mencetus terbentuknya yang namanya segitiga restitusi. Ya, poin yang ketiga atau yang terakhir, segitiga restitusi dimana ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka bisa kembali ke mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada tiga tahapan segitiga restitusi, ini adalah bentuk semisal ada siswa kita yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, ini adalah salah satu opsi untuk cara penyelesaiannya. Langkah-langkahnya itu ada tiga tahapan, yaitu uh, menstabilkan identitas. Ya, Penstabilan identitas di sini, uh, pencairan permasalahan, biasanya akan ada kolam lawan kesalahan. Begitu dipanggil, ketemu dewan guru sudah ada rasa takut yang hadir. Jadi bagaimana kita menstabilkan itu? Membuat rasa takut dari anak itu sendiri, membuat rasa bersalah dari anak itu sendiri. Nanti akan terpaparkan dalam video uh, penjelasan kemudian validasi tindakan yang salah kita memberikan uh, statement-statement pertanyaan-pertanyaan dan meyakinkan siswa bahwa perbuatan yang sudah mereka lakukan adalah satu kesalahan kemudian menanyakan keyakinan ini tahapan di mana kita menawarkan siswa untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri dulu sambil kita arahkan seperti yang disampaikan di video yang kelima tadi di posisi manajer. berikutnya ada ini adalah uh, analogi untuk uh, segitiga restitusi di mana biasanya pada tahapan uh, menstabilkan identitas biasanya ada kata-kata dari guru mungkin ini salah satu contoh uh, dua contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan jadi di sini ada bahasa kalau orang yang salah ada siswa yang salah kita membahasakan uh, saya mengerti Bapak mengerti semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ada juga bahasa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ada bahasa pembelaan buat anak yang melakukan kesalahan untuk melunturkan atau mencairkan suasana hati mereka bahwa e, mereka dipanggil pasti punya salah pasti dihukum biasanya itulah yang ada di benak sama e, hati anak-anak pada saat mereka dipanggil jika mereka membuat kesalahan pada bagian e, validasi dengan yang salah itu ada e, paduan kata-katanya juga seperti itu, mungkin kamu tentunya punya alasan. Biasanya kita tanyakan dulu alasan, kenapa siswa itu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita e, kasih lagi pertanyaan pemantik, contohnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang diperlukan. Untuk menutup alasan dia merubah kesalahan tadi. Kemudian pada posisi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini baru kita kaitkan dengan keyakinan keyakinan kelas, peraturan peraturan sekolah juga peraturan apabila lebih bagus lagi jika sudah terbentuk yang tadi keyakinan dan kesepakatan kelas jika kesalahan itu terjadi di dalam kelas. Oke, okay. kemudian untuk penerapannya ini mungkin sedikit panjang, jadi saya akan putar lagi. yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dayan Gossel berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari tiga langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manager, Menggunakan penerapan segitiga restitusi Siang Sarah Siang Pak Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa Harina ada disini? Ya dia Kesel Pak, kesel banget Masa aku diketahui kuang fitnah Pak? Ya aku marah lah Aku balik ketahui TK di depan kelas Soal banget Oh begitu Ya pasti kamu marah dan kesal Bapak juga akan marah apabila ada yang mundur Bapak seperti itu Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma tanya mereka lah Pak Soal banget Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain Oh begitu Pasti kamu melakukan seperti itu Karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah maksud saya diam saja Pak Ya saya bela diri lah saya diturunkan fitnah Ya wajarlah Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih ber gagal lagi Hanya membentak-bentak Iya Untung saya masih bersabar Dan hanya membentak saja Sudah gemes padahal Saya pasti beda dirilah ya, pasti ya Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya Nah, sekarang coba kita lihat lagi Tindakan kamu yang bentak-bentak eka di kelas Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak, capek pak jadi kemarah Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Hmm... Ya, saya bisa lebih proaktif Mulai dengan diri sendiri Saya bisa jadi lebih bersabar Mengambil waktu jeda untuk berpikir Mau apa selanjutnya Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak Kalau kamu memperbaiki masalah ini Kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak Dan senantiasa proaktif? Ya, menurut kamu Bagaimana rasanya menjadi orang hmm. seperti itu? Ya nyamanlah bangga bisa sabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini, satu: membuat kesalahan sesuatu yang wajar, dua: manusia tidak ada yang sempurna, tiga: kita bisa memperbaiki masalah ini Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini Lima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus-respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang adik murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju 2. kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada 4. Usaha Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan 5. Waktu Perlu diberikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, tanyakan apa mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri bertanggung jawab dan mandiri nah ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi Bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinannya kita sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Diharapkan boleh menjadi lebih kuat secara pribadi Dapat membuka Allah wassal diri Agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri Semakin percaya diri, mandiri, dan berdekat Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat Ya, itu tadi penjelasan untuk segitiga restitusi Ya, kedepannya diharapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu Guru semua Terutama kita dalam lingkungan Yayasan Pendidikan Kecisir Semoga sekali lagi Yayasan ini bisa lebih baik ke depannya Ya mungkin itu saja penyampaian dari saya Berbagi dari saya, mungkin di lain waktu, di lain kesempatan Kita akan melakukan hal yang sama atau sesi yang sama Dan akhir kata penubinnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Perkenalkan saya Nora Aida Rekan dari Bapak Mersyandi SPD dari SMK Pesisir Samboja uh, Setelah Mendengarkan pemaparan dari Bapak Mersyandi tentang Budaya positif Banyak hal yang menarik Uh, yang saya peroleh dari beliau, uh, baik itu terkait dari pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas yang melibatkan siswa di kelas, terdapat lima posisi guru di dalam ekosistem uh, sekolah SMK Pesisir Samboja, maupun penerapan dari segitiga resitusi yang selama ini belum pernah uh, terpikirkan oleh saya. Harapan saya untuk Bapak Mersyandi tetap semangat uh, dalam melaksanakan program pendidikan guru, uh, khususnya guru penggerak, dan bisa uh, berbagi pengalaman kepada kami demi memajukan sekolah uh, pada khususnya. Uh, demikian uh, refleksi dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Budianto Kepala SMK Pesisir Samboja Kabupaten Kota Katanegara Provinsi Kalimantan Timur pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan in-house training yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 di mana Bapak Mersian di SPD sempat berbagi pengalaman dan pengetahuannya selama mengikuti program pendidikan guru penggerak eh, di mana hal ini disampaikan di depan rekan-rekan guru SDIT, SMPIT dan SMK pesisir Samboja adapun materi yang disampaikan oleh Bapak Bersiandi mengenai e, tentang budaya positif kemudian harapan saya ke depan kepada Bapak Bersiandi SPD supaya kiranya tetap semangat dan optimis dalam melaksanakan program-program berikutnya e, khususnya program yang terkait dengan pendidikan guru penggerak dan Tetap bisa berbagi pengalamannya kepada kami semua untuk kemajuan sekolah di SMK Pesisir Sambulja khususnya dan pada umumnya di dunia pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Provinsi Kalimantan Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi semua adalah rangkaian semua aksi nyata dari dua kegiatan yang saya implementasikan dalam ekosistem pendidikan dan pembelajaran saya yaitu SMP Posisir Sambuja. Dan saya harap apa yang siapapun yang saya sampaikan, apapun yang saya implementasikan pada aksi nyata kali ini dapat bermanfaat terkhusus bagi rekan-rekan guru dan juga warga sekolah di SMP Posisir Sambuja dan juga bagi rekan-rekan guru dari tempat atau sekolah lain. Dan juga pada umumnya bisa bermanfaat bagi calon-calon guru penggerak ataupun guru dimanapun berada di seluruh Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu semuanya. Dan akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi Quality walileh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju.